Hai Jadi aku sama Ica bakal nyobain buah yang lagi rame di FVP Iya buahnya buah lontar Lontong tuh... Hah? Lontem. Bukan Kalo lontong itu lontong Aku tuh penasaran kayak di FVP aku tuh pada Gelusu Pada Kayak Jelly. Kayak gini makan makanan kayak buah lontar gitu Aku penasaran yaudah aku pesen Kayak Jelly cuma enggak kayak essence minuman. Eh, coba doa dulu. Atuh, ini oh, tiup. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Kayak kelapa. Dia tuh teksturnya kayak kelapa, tapi di dalamnya ada airnya, guys, tuh. Kalian bisa tahu, ya. tuh, ada airnya. Hmm. hmm. Kayak tuh. Ini tuh air tuh Ini tuh langsung kayak Ini pakai ini pakai wasabi Wah jangan pakai wasabi itu Dia tuh teksturnya kayak kolang kaling Tapi lebih lembut dan dalamnya tuh ada airnya gitu Terus rasanya mirip banget sama kelapa ya Cuma enak kan ini Enakannya Ini Iya Kalian wajib banget coba guys Ternyata ini enak Worth to try Bye bye